Selamat datang di 60 Detik Plus Sports. Jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe agar terus mengikuti beritanya. Tahukah Anda, pemegang rekor gol tercepat di Piala Dunia adalah bintang sepak bola dan legenda dari negara Turki. <tuk> Hakan Sukur, pada pertandingan Piala Dunia edisi tahun 2002 di Korea-Jepang. Melawan Korea Selatan, Turki melalui sang bintangnya Hakan Sukur berhasil unggul terlebih dahulu. Gol cepat 11 detik tersebut tercatat dalam sejarah Piala Dunia. Sebagai gol tercepat pada sebuah perhelatan Piala Dunia, Turki akhirnya berhasil menang dengan skor 3-2.